Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali di channel Tukang Tambal Ban Di video kali ini kita kedatangan tamu lagi Sebuah Revo Absolute Yang mana keluhannya Digas Pendem mati-mati Seperti ini Tekanan pompa normal ya Iya naik 30 30 Oke. Okay. Kita lihat tekanan pompa minyak 40 PSI. Ya. Artinya tekanan ini normal. Dan mari kita periksa di bagian injektor. Biasanya sering mampet ini. Nah, ini dia. Buka. Tarik. Nah, kita buka soketnya cek ini aja ini enggak oke dek tolong dek pegangkan dek kameranya dek Setelah kita buka seperti ini Bukan kita cabut ya akan Kita lihat isinya hmm. Ya, lihat Kotorannya seperti ini mas bro Oke tok Ini Karat-karatnya Kotoran dari tangki Iya bro Aduh nambah lupa kali